Hukum Taurat, mata ganti mata, keluaran 21 ayat 22-25 Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumpuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Imamat 24 ayat 17-22 Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati, tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak? Ia harus membayar gantinya Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia Ia harus dihukum mati Satu hukum berlaku bagi kamu Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli Sebab akulah Tuhan Allahmu Matius 5 ayat 38-39 Kamu telah mendengar firman Mata ganti mata dan gigi ganti gigi Tetapi aku berkata kepadamu